Oke, okay, saman butuh pembuktian bahwa jin bisa disentuh, ya? Oh, ya yeah, jelas dong. Kita akan panggilkan kuntilanak yang ada di sini. Assalamualaikum salam, aku ratu jin dari Kutumikia Ibrahim Admoli Joyorot Joyowijoyo Pusumo. Assalamualaikum salam ya. Hormatmu kata malaikat muncul, kata meru, kata bocah, setiap terbang ya, kata malaikat dari cengki. Sekarang uh, kuntilanaknya ada di sini. Coba saman sentuh. Tunjukkan asistensi kamu supaya bisa disentuh sama teman saya kami minta tolong tunjukkan energi kami biar bisa dirasakan, biar disentuh. Semen, Semen sini, Semen rasa Memang e, banyak orang yang nggak percaya akan alam Goib ya ratu ya. E, masalahnya alam Goib itu nggak sembarang orang bisa ngelihat. Saya itu kalau nggak bisa merasakan, nggak bisa ngeliat sendiri, nggak akan percaya begitu saja berarti saman gak percaya adanya jin sebetulnya percaya tapi saya perlu pembuktian saman agamanya apa? islam dong nah, kan, di islam kan sudah dijelaskan Allah ciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepadaku sudah Ih, jelas itu iya. ayatnya di situ di Al-Quran memang memang tertera di situ memang. saman pengen menyentuh jin atau gimana? iya saya perlu merasakan juga oke saya akan tunjukkan eksistensinya saman sentuh apa yang saman rasakan? apa yang samen rasakan itu kepalanya itu rambutnya itu iya, kayak rambutnya kayak panjang rasanya menyentuh hmm. rambutnya seperti iya, apa kayak ada gimana ya kayak ada sekarang hangat hangat gimana hmm. itu, kayak halus coba sekali. itu saman sentuh dadanya itu coba itu cewek itu ya kayak layaknya kayak manusia kayak itu. manusia cuma ya nggak berwujud gitu enggak berwujud cuma ada rasa sentuhan sentuhan halus hmm. Coba sampai bawah biar saya merasakan. Ayo, apa yang saya merasakan ini? Kuntilanak itu. Itu kakinya. Sekarang percaya atau enggak? Melotot matanya ratu. Sama -sama Percaya sampaikan. apa enggak? Sekarang saya buka mata batin semean. Buka indra keenamnya. Assalamualaikum, Bahkia Ibrahim Atma Wijoyo Rojoi Joyokusumo. buka indra keenamnya teman saya ini. Wujud, silulah, dijatuhlah, sifatullah, wujudullah itu sama lihat itu depan sama ini wujud itu sosoknya ada. Ya, nah itu, itu melotot dia. Ayak marah sama saya. Ratu. Iya marah karena sama nggak percaya ya. gitu. loh Dah sekarang nggak udah, udah, udah, udah, kuat ya udah. yaudah saya hilangkan. Assalamualaikum salam balik ke alamnya kamu. Assalamualaikum salam. aku ratu bidadari putu niki ay Ibrahim Atmawijaya rojo wijoyo Kusumo. Assalamualaikum salam ya hatta mul khutam, ya hatta jin, ya hatta ruh ya hatta jasad, ya hatta mul ya hatta malaikat ya rizal kauib